Halo pasien UGD, jumpa lagi nih, gimana kabarnya? Semoga dilancarkan semua usahanya ya Nah, di video kali ini, aku mau kasih tahu resep minuman kekinian Yang pastinya seger dan bahannya simpel banget Yaitu, cokelat strawberry latte Bikinnya gampang, bahannya juga simpel banget Bisa juga buat jualan minuman kekinian Langsung aja kita siapkan bahan-bahannya yang pertama, bevrick powder drink varian strawberry kenapa sih harus pakai bevrick? karena bubuk bevrick nggak perlu nambah gula lagi loh. bubuknya juga premium dan yang paling penting harganya terjangkau kalau mau beli, link ada di deskripsi ya untuk bahan yang kedua, air panas kurang lebih 2 sendok makan es batu secukupnya Dan yang keempat, bevrick powder drink varian full cream Sebenarnya bisa juga sih pakai susu UHT Tapi kalau pakai susu UHT itu mahal banget Jadi, akan lebih murah pakai bevrick powder drink Rasanya juga sama aja kok Dan yang terakhir, coklat ganache Nah, untuk video pembuatan coklat ganache, link ada di deskripsi ya Yuk, langsung aja ke pembuatan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 Dan coklat strawberry latte ala UGD siap disajikan. Uh, cantik banget kan? Udah setara di cafe-cafe tampilannya, pasti seger banget nih. Gimana? Mudah banget kan bikinnya? Semua bahan udah aku tulis di deskripsi ya. Kalau kalian mau beli beverage powder drink, ini juga udah aku tulis di deskripsi. Di beverage powder drink, semua varian lengkap dari varian kopi, varian coklat, dan varian buah.